bus airnya pada putih diganti air baru gitu. agar ikan sehat nah, tujuannya supaya kotor kotorannya pada keluar kalau airnya gitu dibuang gitu, begini Patokannya ini sebenarnya sih dua minggu sekali ganti air. Memang waktunya udah ganti ini sih ganti total. Ph nya biar jadi stabil ph airnya. Kita breeding di sini, ya. pakai ember ya, untuk menjadokannya gitu ya, pakai ember, laki dulu masukin seharian, lalu betinanya masukin, kalau udah ngelur ya angkat, sampai netes, nyampe anaknya itu bisa berenang, Masuk ke kolam, Masuk ke kolam. Ah, langsung ke kolam, ke kolam gede, ah, gede itu itu tergantung kualitas ya, kadang-kadang kalau memang itu ikan bisa umur lima bulan di ditesnya gitu, udah bisa dibongkar, ya. kapanin, ah, ah, minimal ikan lima bulan itu udah jalan tes gitu, ya paling tua ya enam sampai tujuh. Kalau proses breeding itu kita hampir tiap hari sih uh -uh. Tiap hari jadinya kita lihat yang kosong aja gitu kolam kosong langsung ternak-ternak gitu Jadinya nggak agak pakai istirahat gitu Apaan Gue lagi di... mau bikin streaming <laughs> Youtube, ntar udah liat deh Hahaha Kencang buka Cewek ya, nggak dijual sini, ya. Mana ini juga, aset juga ya. Akak, paling berapa gigi doang? Berang, ya. Gitu, ya tetap kalau yang mau bakal makanan ikan kita kasih. Tidak, betul, makanan ikan kayak tutamiara, aruhan, oh, ya. atau aduh, nih? Arwana, oh, nih. Ya, Udah, berapa, berapa kali gitu ya? Enggak, masih ori cuman kita dari satu kolom itu paling ya 10 ekor kita ambil Yang terbaiknya sebenarnya Nah sisanya udah Yang terbaiknya gimana? Ini kan kita satu kolom nih oh, ceweknya, dia Cewek, ceweknya ada misalnya yang gocap hmm. Paling 10 ekor kita ambil Kita sortir, rambut, ya, sisanya udah Oh itu hampir aja deh A -a, sisanya udah mau gitu. makan itu ya? ya? siapa yang minta? Nih nyara rohan Ya di ya. ya, Tsunami corona dijuruhin deh Tsunami ya juga pakai ini songong sih sukau tahu songong jangan percaya kita percaya aib suci juta-juta <laughs> ya, kesuakaibangga ya, kan, ya, situ ya kencing yang salah lah kan awalnya terkena banyak tuh nah, tiba, tiba kan Turun ya? Mungkin hmm. udah bebas nih, kan kita ke uh, India udah ada pemajuan, turun tuh. Iya, dari berapa ratus ribu hmm. jadi dua ribu orang, gitu. Itu, tapi juga turun lagi. Wah, udah bangga tuh, rayang gitu. Ya. Nyatain deh, bebas corona. Udah gak peduli nih tuh, protokol oh. kesehatan gak peduli. Dibatikan lubang itu? Tidak. Ah. Bikin orang kita nabun aja. Nah, Ditumpuk-tumpuk itu? Iya. Bikin nabunan dulu tuh. Mayuk. Lalu hmm. mayatnya di atas. Penyakit bikin diri. Cunggu suci. eh, sih ini ising. konten sih ada cuman istilahnya ya komplainnya dalam waktu pengetesan gitu ya komplainan istilahnya kekurangan aja gitu Kekurang kekurangan kekurangan tadi laporan kurang keras apa Uh, ...kurang gimana gitu, minta dituai dikit gitu, biasanya sih kekurangan kontennya gitu doang, ini laporan misalnya, uh, ikan kurang keras, atau laporan ini kurang gigitnya kurang tajam, ya mungkin ikan itu mau dituakan lagi gitu, dinaikkan umurnya lagi, sampai 6 bulan, lebih... Mm -mm. Masalahnya kan gini Pak, kita tes ini kan lima bulan, lima bulan kan dilihat, istilahnya jalan ikan. Nah kalau itu ikan memang ada kekurangan-kekurangannya gitu, nanti dia laporan ke saya, ini kurang ini, kurang ini gitu kan. Nah nanti saya naikin lagi tuh umur ikan gitu, sampai enam bulan lebih lah, dia tes ulang lagi sama dia, lihat perubahannya ada gak gitu.